Sisanya, Bapak Inesi sayang, Bapak Inesi Bapak Inesi sini. Kalian ke Papa ini. Sampai tak ke Bapak Inesik Agan narang-narang Bapak Inesik Kayak gentutup Pengen putus Aput buangi Bapak Inesik Masih gak ke Bapak Inesik Ibarat wadung Bapak Inesik Yeah. Get wish much to papa Nessie Beli pisang amat tuh papa Nessie Papanya Nessie jelas papa Dapat Gongsi banget gaji Mama Indonesia para Mimi yang punya lagu